biar nyicipin dulu gimana rasanya kesan dia itu kayak mana ya udah ketagihan sampai jam dua belas malam dia rumah sambil main Astaga. nih sekarang gini itu udah kan ini rokok baru ini rokok ya. udah lah nggak usah katanya ini aja Enak. tapi lintingin ya udah nanti karena pertama aja kan masih bikin kita sebungkus Sudah keliatan barang kawan satunya emang nggak tahu cuma bawaan dia Mas ya Tunggu, minta ya, berapa? Tiga batang aja, udah apa-apa <laughs> Nanti kalau misalnya ada kesan, ada kecocokan, hubungin dia aja, bilang Oh iya, ini rokok roko apaan mulai <laughs> ini? Coba dulu, nggak usah ngeledek Warung tuh nggak ada, bilang <laughs> gitu, <laughs> di warung banyak <laughs> Coba dulu, dia cip-cip-cip Enak banget, Tunggu, Bapak apa ini? Warung banyak aja jauh-jauh Woi, bohong lu ini, Tunggu, serius, Tunggu kalau dan bukan kerasnya kan? ini aslinya deh ini peralatan nya <laughs> <laughs> sobat lintinger, asap kebakau tak indonesia raya merdeka merdeka channel ini tidak merempah asut untuk menghasut, mengagitasi, memprovokasi masyarakat untuk merokok bagi yang belum merokok <tik> cerita asal tebakau saya dari sana yang merdeka, merdeka, ah, Mas Wawon, makin hadir. Jadi, e, beliau sudah jadi agen sekarang. Teman-teman ini dipromosi. E, rokok tingui, alhamdulillah rokok Inggris semakin diterima di masyarakat banyak, Jadi, suka Indonesia semakin maju, kita nah, Tembakau Indonesia semakin maju, semakin maju kita ngobrol santai dulu teman-teman suruh ngambil kemakau baju an sansu ma papernya seperti ini kan. Samsung. Saya dulu. Ya ini ga ada ini, Lantuin-lantuinnya Sebenarnya kalau yang pabrik itu Bukan tem tetap Lelah, yang kasar-kasar kayak gini iya. malah Aslinya malah Gak lembut kayak gini, kan Gretnya, gret bagus Saya coba mau, Pak Oh ya itu di Sampai teman saya kembali Bukan Kasar Kasar kan Jadi ini malah Lantuin-lantuin Tetap Rancin-nya Rokok nggak boleh mau ya. Malam punya saya abis. Abis. habis. Habis? Habis. Tergelar. Tergelar. Tergelar. Tergelar. dan ini pas itu sampai Alhamdulillah benar ada pertama lah dapat rokok tempatnya ini sebenarnya banyak orang kalau di sana 18 ribu di sana 20.000 jangan 15 ribu main rasa itu kayak mana gitu ya, apa namanya ya ini surya kalau dia pakai busa itu rasanya hilang aromanya ini, ya. Malah Isap, ya. ini ya. uh, uh, dia lebih enak rasa seperti ini ini buat awan kan di sini saya juga ya. nggak tahu wah apa beda ya katanya di kasih busa sama yang kenapa bedanya? Kalau di busa itu kan kurang. Ini rokok-rokok apaan loh <laughs> Coba dulu enggak usah nede. <laughs> <laughs> gitu. <laughs> di warung pun enggak ada bilang itu di warung banyak. <laughs> Coba dulu. <sukup> enak clip kan, gitu. apa tuh ini? Bapak apa ini? <hukup> bukan. Ya orang banyak aja jauh. Woi, bohong lu ini. Serius tidak beda? Bukan kreisnya kan? Wah, oh, ini aslinya nih Nih, prolaturnya Oh <tuk> iya, tempat apa ini? Dari WI, ini sepeting WI bilang gitu Merknya Samsung Wih, boleh! <tuk> ganti, ya udah, kita lobby lah di situ. Yang beneran murah, Iya, coba dulu nih. Kita memperkenalkan ini, biar hemat kok Senang kita sama-sama proko Proko aktif? terus ada solusi jadi ini itu kan teman jadi kita kan senang dulu dulu aku nggak kayak gitu pertama kata kawan yang kasih peringin bukan, mau orang rokok, saya nggak tahu kan, Kasih solusi tentang kita gitu loh, jadi itu tetanggaan. Oh iya, gini waktu jam berapa waktu kita pengen ini stop? Iya dari jam lima sore sampai jam dua belas malam di rumah, itu sengaja saya. Padahal rokok ada itu, rokok apa Samsung sama Surya, karena di laci biarkan aja saya nggak keluarin biar dia cicipin <tuh> <tuh> <tuh> nah, nah, nah, nah, nih nah Mana toko kalo? nih kasih kan kayak gini nih ya kemarin saya beli tuh ah, ada yang nggak kasih busa ada yang dibusa